Bondan Prakoso, dia adalah seorang penyanyi, pemain bass, pencipta lagu, dan juga seorang produser. Bondan lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1982 di Jakarta, mengawali karir bermusiknya sebagai penyanyi cilik, dan mulai dikenal sejak menyanyikan lagu Si lumba, lumba pada tahun 1992. Pada tahun 1998, Bondan membentuk grup musik funky kopral, dengan posisi sebagai basis, hingga merilis tiga buah album. Namun, pada 2003 ia mengundurkan diri dari Funky Kopral. Kemudian tahun 2004, ia membentuk grup musik kembali bernama Bondan Prakoso and Fed to Black.